The Penthouse Season 2 Episode 5 Part 2 Pada bagian 2 dari episode 5 terlihat Kang Mari yang tengah meminum soju bersama Oh Yoon Hee. Kang Mari minum sangat banyak karena merasa malu ketahuan bekerja di sauna. Oh Yoon Hee juga mengetahui hal itu dan mengatakan kepada Kang Mari bahwa hal itu tidak memalukan. Oh Yoon Hee kemudian melanjutkan dengan bertanya apakah keluarga Min Hyuk yang mengirim foto itu. Lanjut Oh yun Hee dan Kang Mari curhat dan memberikan solusi untuk masalah pribadi masing-masing. Kang Mari juga terlihat menyesal dengan segala macam perbuatannya. Oh yun Hee yang menyadari hal itu langsung menawarkan sebuah rencana kepada Kang Mari. Sin kemudian berganti ke rumah Chon So-jin, terlihat so ki yang masuk ke rumah So-jin dan menanyakan Ng-byul kepada Nonako. Nonako mengatakan jika ng sedang mandi, lalu menyuruh so ki untuk menunggu. So Kyung kemudian pergi ke kamar Engbiul dan mencari sesuatu. Dia mengobrak-abrik kamar Engbiul, namun tiba-tiba Chonsô so Jin datang. Sojin lalu menarik Sokhyung keluar, namun Sokhyung beralasan ingin pergi ke sekolah bersama dengan Engbiul. Engbiul lalu datang dari toilet, melihat Sokhyung yang ditarik oleh Chonsô so Jin. So Kyung kembali mengancam Sojin dan berpamitan pada Engbiul. Engbiul, yang kebingungan bertanya pada ibunya, "Apa yang terjadi?" Conso Jin kemudian menyuruh Eng Byul untuk menjauhi Seok Kyung. Kemudian di sekolah terlihat seseorang menyetop Eng Byul dan mengatakan kalau Seok Hun dan Rona berpacaran lagi. Eng Byul yang merasa kesal kemudian pergi. Lalu terlihat Seok Kyung muncul dari belakang pria itu. Sin kemudian memperlihatkan Eng Byul yang menarik bayi Rona. Eng Byul mengatakan jika Seok Hun adalah pacarnya. Eng Byul juga mengatakan jika Rona mengganggu Seok Hun maka mereka berdua akan mati. Eng Byul lalu pergi setelahnya. Bae Rona yang mendengar itu terlihat tidak percaya. Sin selanjutnya kemudian memperlihatkan Kang Mari berbicara kepada Chon So Jin dan berniat mengakhiri masa percobaan So Kyung dan membiarkannya mengikuti festival seni. Oh Yun Hee juga menyetujui apa yang dikatakan Kang Mari dengan satu syarat yaitu Oh Yun Hee ikut dalam komite pengawasan di sekolah yang bertugas untuk mengawasi siswa di sekolah. Tak hanya itu Oh Yoon Hee juga meminta untuk menentukan juri yang bertugas menilai pada saat festival nanti agar tidak terjadi kecurangan. Sang A yang tidak bisa berkata apa-apa akhirnya juga menyetujuinya. Dengan demikian So Jin tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Sin kemudian memperlihatkan tujuh hari sebelum kompetisi. Terlihat So Kyung yang tengah sibuk berlatih bersama dengan So -kun. Kemudian di sisi lain terlihat Ha -eng Byul yang berlatih dan sedang diawasi So Jin. Kemudian Min Hyuk juga berlatih didampingi ibunya. Sang A terlihat sibuk menyuapi Min Hyuk selagi dia berlatih. Kemudian terlihat Jenny yang berlatih ditemani ibunya dan diringi oleh piano. Selanjutnya kembali terlihat Eng Byul yang berlatih dengan Sojin. So Jin. terlihat kesal dengan Eng Byul yang tidak bisa mencapai nada tinggi. Namun tiba-tiba Sojin menerima telpon dari orang yang bernama Mi Yi. Seo Jin terlihat ragu-ragu untuk mengangkat telpon itu. Engbiul yang menyadari itu bertanya ada apa kepada ibunya. Namun Sojin mengatakan tidak apa-apa dan melanjutkan latihannya kembali. Engbiul kembali melakukan kesalahan dan membuat Sojin murka. Sojin lalu mendatangi Engbiul dan mengatakan jika dia harus mengalahkan Rona. So tidak mau tahu, bahkan Sojin tidak peduli jika Engbiul membunuh Rona untuk menang. Engbiul yang mendengar itu berjanji akan memenangkan festival seni. Chon Jin kemudian mengajak Ng untuk berlatih pernafasan dengan tenggelam di dalam kolam. Ng yang tak kuat menahan nafas naik ke permukaan namun ditarik oleh Chon Jin. Selanjutnya terlihat Ng yang bernyanyi sambil dadanya dilempari bola oleh Sojin. Di sisi lain terlihat Bae Rona yang berlatih dengan diiringi piano oleh seseorang. Bae Rona terlihat menikmati nyanyiannya dan berhasil mencapai nada tinggi dengan mudah. Rona sangat kegirangan dan menerima pujian. Di balik pintu terlihat Oh yun Hee yang tengah memperhatikan Rona. Selanjutnya terlihat Con So Jin dan Jo Dan;te yang tengah menandatangani penggabungan kedua perusahaan mereka. Terlihat banyak reporter yang meliput acara itu. Di depan terlihat ibu tiri dan adik Con So Jin yang menghadiri acara tersebut menatap So Jin dengan sinis. Kedua perusahaan telah resmi bergabung. Scene selanjutnya memperlihatkan Sojin dan Dante tengah menikmati makan malam bersama. Tanpa menunggu lama, Jo dan Te langsung mengutarakan keinginannya kepada Sojin tentang pembangunan Jo dan Te Village. Jo dan Te menerangkan jika lokasinya dekat Ganggam dan Chong-a Art Center akan berada tepat di tengah. Sojin yang mendengar itu pun langsung tergoda. Jo dan Te juga berterima kasih karena Seok Kyung diizinkan untuk ikut festival dan mengatakan bahwa dia tidak sabar menunggu festival besok. Mendengar itu Sojin hanya dapat tersenyum kecil. Sin kemudian beralih ke Oh Yun Hee yang tengah sibuk mempersiapkan gaun untuk Rona besok. Oh Yun Hee masuk ke kamar dan berjalan pelan agar Hyun Chul tidak bangun. Oh Yun Hee melihat sebuah kado di dalam jas Ha Yun Chul. Oh Yun Hee membukanya dan mendapati jika itu adalah kado buat Eng Byul. Hee terlihat tersenyum sambil memandang Yun Chul. Keesokan harinya Oh yun Hee bangun dan terlihat sedang menyiapkan sarapan. Ha Yun-chul kemudian berpamitan untuk bekerja. Lalu Rona datang dan Oh yun Hee membekalinya sarapan. Di sisi lain terlihat Ha eng sedang bersiap untuk sekolah. Terlihat Nonako yang membawa sarapan untuk Eng-byul. eng, -byul. eng -byul terlihat gemetaran dan meminta obat kepada Nonako. Nonako memberikannya dan menyuruh eng meminumnya hanya satu saja. eng mengambil sebotol obat itu. Sin kemudian memperlihatkan persiapan untuk festival seni Chong a ah. Semuanya terlihat sibuk dengan tugas dan bagiannya masing-masing. Terlihat di backstage para peserta sedang bersiap. Di sisi lain terlihat Eng Biul meminum obat tadi. Terlihat juga Rona yang memakan lemon yang diberikan ibunya. Terlihat juga Seok Kyung dan sok hun yang duduk bersama. Festival dimulai dengan Rona yang mendapat no urut satu naik ke panggung. Piano mulai dimainkan. Namun itu bukanlah lagu yang dinyanyikan oleh Rona. Rona yang kebingungan nampak memanggil gurunya. Semua orang juga terlihat kebingungan melihat itu. Meskipun begitu Rona tetap bernyanyi dan memberikan penampilan terbaiknya. Semua orang terpukau melihat penampilan Bae Rona yang luar biasa. Rona mendapat tepuk tangan yang meriah dari semua penonton namun Hyun Chul terlihat tidak menyukai hal itu. Eng Byul yang di belakang panggung juga terlihat gelisah melihat penampilan Bae Rona. Hayun-chul terlihat pergi setelah melihat penampilan Bae Rona. Peserta berikutnya adalah Haeng Biul. Sebelum tampil Haeng Biul terlihat kembali meminum obat lagi. Di sisi lain Rona melihat guru pianonya yang dihentikan oleh seseorang. Terlihat gurunya menerima suap dari seseorang. Rona yang melihat itu menyadari jika itu adalah Hayun-chul. Rona terlihat sangat kecewa sambil memegang kalung pemberian Hayun-chul. Lalu terlihat Haeng Eng di atas panggung dan menggunakan kalung dari Hayunchul. Chul. Oh Yun Hye kaget melihat itu karena ia mengira kalung itu akan diberikan untuk Rona. Eng mulai bernyanyi dan memberikan penampilan yang bagus di awal namun ketika mencapai nada tinggi dia melakukan kesalahan. Chon Jin yang melihat penampilan Eng itu terlihat sangat kecewa dan kesal. Selanjutnya adalah penampilan Seok Kyung yang diiringi oleh Sokhun. Penampilan So Kyung terlihat sangat bagus tanpa kesalahan. Lalu Jenny tampil dengan sempurna juga. Semua orang bertepuk tangan dengan meriah. Guru Ma masuk ke ruang peserta dan memberitahu semuanya jika keputusan pemenang akan segera dibuat. Haeng yang menyadari kesalahannya saat tampil mulai menyalahkan Bae Rona lagi. Bae Rona kemudian keluar dan terlihat Haeng Eng menaruh HP-nya di tas dan pergi mengejar Rona. So Kiung yang melihat hal itu mengambil HP Eng Byul. Di sisi lain terlihat Sok Hoon yang tidak sengaja bertemu dengan Rona. Sok Hoon memuji penampilan Rona dan memberikannya sebuah minuman. Ha yang melihat itu menjadi semakin kesal. Di sisi lain terlihat Seok Kyung yang mencoba membuka HP Eng Byul tetapi tidak bisa karena kodenya telah diganti. Di suatu ruangan terlihat para juri tengah berkumpul dan memutuskan siapa yang akan menjadi pemenang. Chon so Jin masuk ke ruangan itu dan bertanya apakah pemenang telah disimpulkan. Para juri berkata sudah, dan pemenang ditentukan berdasarkan kemampuan dan nada suara. Nama pemenang telah dimasukkan ke dalam amplop. Sojin memerintahkan guru ma untuk membawa nama pemenang. Semuanya kemudian keluar. Sojin yang sendiri di ruangan itu kemudian menelpon EngDiul namun yang mengangkat ternyata Sok Kyung. Selanjutnya terlihat Sok Kyung yang duduk di kursi Sojin dan sedang bermain game. Lalu Sojin datang dan memarahinya. So Kyung kembali mengatakan pada So Jin jika dia menginginkan tropi kemenangan. Tak hanya di situ So Kyung juga memberikan bukti dan mengatakan jika di HP Eng tersimpan bukti jika So -jin membunuh ayahnya. Dan hal itu sudah ng sembunyikan selama bertahun-tahun. So -jin yang mendengar hal itu terlihat kaget dan shock mengetahui fakta jika ng tahu kalau dia membunuh ayahnya. Tiba-tiba HP So -jin berbunyi dan mendapat telepon dari Guru Ma. Dia mengatakan jika sudah saatnya mengumumkan pemenang. Ha Eng Byul kemudian terlihat menemui Bae Rona dan bertanya apa yang dia bicarakan dengan Sok Hun. Rona mengatakan jika Sok Hun mengucapkan selamat kepada Rona atas penampilannya, lalu mengajak Eng Byul untuk masuk. Eng Byul yang sudah kesal kemudian mengatakan jika Rona tidak akan bisa memenangkan tropi. Bae Rona kemudian berbalik dan mengatakan jika Chon So Jin mencuri tropi yang mestinya dimenangkan oleh Oh Yun Hee. Namun Ngbyul tidak mempercayainya. Bae Rona lanjut mengatakan jika Ngbyul telah kalah darinya. Bahkan Rona mengetahui jika dia meminta ayahnya untuk menyuap pemain piano Rona agar penampilannya kacau. Kemudian Rona mengatakan jika dia harus memenangkan penghargaan tahun ini dan pergi. Ha Ngbyul terlihat memegang kepalanya karena kesakitan. Sin kemudian memperlihatkan ketika Ha Chul memberikan kalung itu kepada Ngbyul. Eungbiul lalu meminta bukti pada Hayuncul jika dia memang menyayanginya. Eungbiul meminta Hayuncul untuk menghancurkan penampilan Rona agar dia tidak memenangkan penghargaan. Hayuncul menolak, namun Hayuncul diancam oleh Eungbiul. Eungbiul terjatuh lalu Rona menghampirinya. Ha Eungbiul terlihat stres dan tidak kuat menahan sakit di kepalanya, terlebih dia sepertinya mengingat semua perkataan Sojin. Ha berhalusinasi melihat Rona yang memegang tropi meledeknya dan mengatakan kalau Engbyul telah kalah darinya. Ha yang kehilangan akal berlari dan menabrak lemari kaca tempat piala Cong Ah, Ha terlihat melihat Rona. Dia kemudian mengambil tropi itu lalu menyerang Rona dengan brutal. Beruntung Rona bisa menghindar dan berlari. Namun Ha yang sudah menjadi gila tak melepaskan bae Rona begitu saja. Engbyul kemudian mengejar Rona. Di tengah gedung terlihat pengumuman telah dimulai. Terlihat Yeo Jenny yang memenangkan piala perak. Selanjutnya adalah pengumuman pemenang utama. Chon so Jin dengan gemetar mengumumkan pemenang dari Festival Seni Chong A. Sebelum So Jin mengumumkan pemenang terlihat Ng Byul yang masih mengejar Rona sampai tangga di luar gedung. Ha Ng Byul menarik rambut Rona dan menebas leher Rona dengan tropi itu. Darah bayi Rona terlihat mengenai wajah dan gaun Ng Byul. Tak sampai di situ Rona yang telah lemas memegang kalung Eng Byul, namun tanpa ampun Eng Byul mendorong Rona hingga dia berguling di tangga. Kalung Eng Byul terlihat lepas dan dipegang oleh Rona. Setelah melihat Rona yang jatuh tak sadarkan diri, Eng Byul berkata jika dia tidak akan pernah kalah dari Bae Rona. Kembali di dalam gedung Sojin mengumumkan Bae Rona sebagai pemenang. Pengumuman itu diiringi tepuk tangan dari semua yang hadir. Oh Yoon Hee terlihat sangat senang dan terlihat Hyun Chul di sebelah Oh Yun Hee mengeluarkan ekspresi masam.